kesananya anu pak mampet mampet ini kalau nggak ada punya kita tuh gar bersih ya kalau memang yang di sini ini problem <tuk> <drop the steam>, timur <tuk> oh. ya kayak ini gitu, gitu. kan. so, yang kayak gitu kita kasih peringatan karena keras yang di situ itu kecil sekali dan kebuncul terus dan kemarin ada paket ini. Kalau buat jalan jalan yang ini hunting lah. Ini ya. Kan ke tangan air ya kemarin Iya Pak. Harus ke sananya apa mamet Mampet ini kita tuh kalau kalian banyak banget aku yang tadi ya dan oh, oh yang gini-gini ya yeah. uh, kalau yang gini kan enak kita ya yeah, yeah, yeah. okay. yeah, kalau memang yeah. kalau memang yang di sini ini problem, them kalau nanti uh, oh. oh. oh. saya, saya yang kayak gitu diungkat iya. kan? gitu oh. ya, kalau kasih peringkatan sosialisasi juga harus beruntung terus terbuka paksa aja perbaiki apa anda, apa-apa? ganti biar sudah dikeceh tetap keluar, apa-apa itu di cara penyeksi suci kemarin itu ada komplain dari Bu Wali Kota menyampaikan, kok itu kondisinya tidak bagus, kenapa kita cek, jadi kita laksanakan perintahnya, awal itu. kita cek. Ya, ini ada Pak Adung dari Bina Marga. Ternyata memang satu kata hujan kemarin luar biasa, genangannya tinggi. Nah, ternyata teknisnya itu sebenarnya selokan. Selokannya tanggung jawab kami. Kita akan coba uh, perbaiki lagi selokannya agar bisa uh, sedimennya diangkat. Tapi, tapi ini alurannya cukup panjang, makanya ini akan terhubung dengan pemerintah kota juga. Maka kita harus koordinasi bersama, agar nanti kita perbaiki yang ada di situ. Kalau kursi jalannya rusak banget, tidak, tapi tidak terlalu nyaman, memang. apalagi untuk pengendaraan roda dua. Maka sudah disiapkan, e, karena kondisi jalannya relatif sebenarnya berbeda di situ, tapi kita potong aja, kita tempat pemberhentian e, lampu merah itu dan lainnya itu untuk kita potong waktu waktu itu. Nah cara itu harapan kita nanti kita akan bisa memberikan kenyamanan. Tapi sekali lagi untuk drainasenya kita perbaiki. Hanya ada problem seluruh drainase semacam ini kita beri drainase. Ini mestinya seperti ini. jika nanti kalau ini bisa diangkat ini gampang gitu loh manajemennya gampang. Nah problemnya banyak yang di depan rumah ada toko itu dicornya permanen. Maka kita akan sosialisasikan kalau nggak tak gar. Kalau, kalau tidak itu dilakukan, bagaimana yang terjadi nanti protesnya luar biasa. Itu contoh saja. Ya ya ya. tapi ada kawan banyak Daerah apa, banyak untuk protes bisa satu tenaga gitu ya, dan bisa jalan tahun berapa ya? 2022 Pak 2022 emang mungkin sampai sampai jadi kapasitas tuh, kota, ya? Pak itu ya iya, iya, ini tadi aja sebagian total. kan iya nah, memang jalan itu dari Tegupat ya juga penting juga Pak iya ya lah ya, ya, gimana lagi ya kita semuanya. kalau mereka apa sahabat ya, daerah apa ya lah, kalau berat itu cuma ada nah ada so, itu hmm. tidak tembak, hmm. mau... nah, kalau yang menang, a uh -huh. kita kejar dalam aja, kalau akan kalau akan kita nanti kita ke ruang jadi, nanti akumulasikan kalau ke mulai kita bapak terakhir kan saya senin kelas saya kalau bisa senin itu pagi mau serentang di Wonosobo terus kemudian sore atau siang peserta pertemuan langsung so, iya. jadi pas terakhir nanti kita launching so, kita infrastruktur kira-kira 3 triliun. Oh, Nanti kita akan kita Ya Pak Juli waktu di itu dan santai. <tuk> di... <tuk> salah psikologis ada korelasi ya. Nanti kalau bisa yeah. Apa katanya, kita Kira-kira ya. kita terusin. Yeah. Ini ini kita lagi melihat jalan di daerah, daerah mana Tuhu. ini? Medoho. Medoho Telaga Timun betul terlakukan timun ini, ini bantuan keuangan kita ke pemerintah kota. Nah, jadi kita bantu pemerintah kota untuk kita e, bisa membantu mempercepat infrastruktur infrastruktur yang memang butuh bantuan kita dukungan kita. Ini juga kita lakukan di kabupaten kota yang lain. Dan terima kasih. Jadi bantuan kita ternyata kita cek juga bagus di pemerintah kota. Bantuannya bagus. Tapi nanti coba kita itu memang e, yang pemerintah pemerintah kapasitasnya kaya gede. Mesti kita bicara dan peserta agar bantuan keuangan ke pemerintah yang kapasitas miskinnya gede. Jangan gede-gede, dikurangi. Dengan nanti bisa kita bagi untuk ke uh, kabupaten/kota yang mohon maaf uh, lebih rendah kapasitasnya atau kabupaten yang miskin. Yang miskin, sumber uh, pendapatan tidak tinggi, tapi membutuhkan bantuan lebih gede. Ini nah, Coba kita bantu terakhir dengan banyak komplain infrastruktur di Jawa Tengah ini di tengah kita menyusun RAPBD untuk 2024 dari Pina Marga sumber daya air kita minta untuk menghitung satu paket jangan-jangan selama 2 tahun kemarin kita tidak memperbaiki kita tidak membangun yang baru jangan-jangan juga kebutuhannya makin lebih banyak lebih -gak banyak sehingga 2024 perlu anggaran yang jangan-jangan juga banyak. Nah berapa banyaknya kita minta perkiraan dari di nanti saya tidak untuk seperti sehingga Jadi di akhir eh nanti harapan kita kita nggak tahu berapa angka yang dibutuhkan karena dua tahun kemarin kita tidak memperbaiki. bukan saya segitu. saya Kalau gitu nanti kita minta perjanjian ke Ya. Kalau yang di nanti kira-kira anggaran berapa belum tahu, Piro, gitu itu, ayo, itu kita sebenarnya kemarin 12 miliar tapi kalau cara kalau semuanya di overlay ya untuk semuanya itu 20 untuk ya. berapa kilo? untuk 6,35 itu itu diartawannya ya? iya, itu diartawannya karena itu 4 lajur, kan? ada 7 kali diubah, kan? terima kasih, oh. Pak terima kasih, ya terima, terima kasih ya, deh siap-siap, siap semuanya